cek cek cek balik lagi bersama Tongskin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya slot. hari ini kita akan mencari pola-pola andalan pembuat Olympus dengan model-model receh pastinya hari ini kita mau modal 130.000 kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini kita coba quick aja 30 kali ya seluruh ya. Oh yang, yang kita main di mana? Kita main di RTP 8000 bosku sih itu slot tergacor tersolid santero jaga dunia akhirat. Di sini WD berapa pun pasti di-bayar bosku dan cuma di sini bosku satu-satu situs itu yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya. Yuk langsung gaskan saja satu slot manja di RTP 8000 bosku karena cuma di sini kalian bisa tahu RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus, Olympus hari ini, RTP Olympus hari ini, RTP slot Olympus hari ini. Intinya semua yang berhubungan dengan RTP slot gacor kalian bisa tahu karena cuma di sini satunya-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri enggak kayak situs-situs lainnya cuma tempelan-tempelan doang. kalau di sini kita relief seluruh 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri Yolah, langsung menjelaskan saja contoh- cocol manja di rtp 8000 untuk link gacornya saya sematkan. nipin komen pastinya jadi buat kalian semua yuk jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di area level 1000 itu sulit tergaco. jaga dunia akhirat ya pastinya. Make to the game, ya, seluruh, ya kita dapat kali 10 konek lumayan yuk hijau jadi dong hijau jadi. Lumayan hijau jadi. udah cincin seharusnya harusnya nih. wudhu ungunya dulu dong ungunya dulu. wudhu kurang dua nih anjir kalau nguturun tuh atas sebelah mahkota tuh pasti cincin seluruh kalau terlensi itu daung anjir kita geser kakak tuh rupu nggak kita main semen di gue kaca 30 kuit lagi kita coba cari profit-profit mantap di Olympus pastinya ya sore karena kita cuma bisa Olympus masalahnya dan cuma di Olympus kita bisa dapat petir-petir merah di luar pecan, -pecan mantap mantap jbjp di luar itu uh, gurih gurih banget suruh nah, kayak game game lain lebih enak Olympus pokoknya karena kita cuma bisa Olympus lur. Jadi buat kalian semua yang di like, comment, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga. Biar teman-teman kalian tahu juga kalau cuma di channel ini kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, pola slot Olympus hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini, slot gacor Olympus hari ini. Slot Olympus hari ini. Slot Olympus hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor olimbus hari ini, info slot olimbus hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor olimbus hari ini, RTP olimbus hari ini. Jadi buat kalian semua yang suka bermain olimbus bisa langsung dipantau like, comment, subscribe nya, share share juga ke teman-teman kalian semua. cuma di sini kita selalu mereview, pola-pola terbaru dari olim seluruh ya yuk langsung gaskan saja kali 5,8 mantap nih, ya. dibantu dibantu ya seluruh ya nih dong terus oh, kasih yang mantap-mantap kasih yang gurih-gurih kasih yang manis-manis boleh petir merah lagi boleh kayak kemarin kita dapat petir 500 ya seluruh teman kita bawa modal 100.000 kita jb-jb mantap mungkin gini juga 2400 di iya di uh, kali 500 lagi beneran anjir B kaget anjing-anjing lagi dong petirnya lagi dong uh uh uh ungunya dong ungunya dong ungunya dong ungunya, dong, um, ungunya jadiin dulu anjir lumayan lumayan lumayan floor fix setos lot gahat nggak bisa ngomong apa-apa lagi baru juga kita upgrade lihat kita kemarin dapet Bawa modal 120.000 main di bet 2400 double change aktif di quick juga. Kita dapat petir 500, sur. Pecah nyampe 8.800. Hari ini kita dapat lagi, sur. Petir 500 juta. Bawa modal 100.000 main di debit yang sama, pola yang sama. Kita dapat petir merah lagi ya anjing dah. Emang fix itu slot gacor hari ini kita dapat apa lagi ini anjing para fix lur, fix buat kalian semua yang pengen jp-jp mantap dia Olympus langsung kalian saja ke kartu 8000 ribu posisi itu slot tergacor tersolid standar jaga dunia aherasur masih bisa masih belum bisa ngomong apa manjir kita hari lagi dikasih jwcP mantap terus. Tuh. Dua hari berturut-turut kemenangan kali lima pecah, mantap nyampe 8,8 juta. Sekarang kali lima ratus juta anjir. Kalau besok dikasih max minta edan, enggak ada obat loh, enggak ada obat, anjing, anjing. Polimbus gacor habis cuma di sini pastinya ya bosku. situ itu gacor tersolid santer jaga dunia akhirat untuk kalian semua ya selalu utamakan WD utamakan profit selagi ada kesempatan WD WD kan saja pokoknya ya